Nesan konnichiwa, pemuda keyo alfian des. Kali ini kita akan membicarakan tentang studi di Jepang. Saya rasa ini adalah video studi di Jepang pertama pemuda keyo setelah beberapa lama ya. Dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah transfer universitas. Jadi, apa itu transfer? Secara sederhana, transfer adalah perpindahan mahasiswa dari satu perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi lain dan sebagian SKS atau kredit dari perguruan tinggi sebelumnya diterima oleh perguruan tinggi yang baru. Sehingga, Si mahasiswa tidak perlu memulai kembali pendidikan di perguruan tinggi yang baru dari awal. Jadi misalnya kalau dia transfer dari dia transfer sebagai mahasiswa tahun kedua dari Universitas A, dia akan menjadi mahasiswa tahun kedua di Universitas B. Tidak perlu mengulang kembali dari awal sebagai mahasiswa tahun pertama di Universitas B. Contoh transfer yang terkenal adalah Barack Obama dari Occidental College ke Columbia University pada tahun ketiga. Dan Donald Trump dari Fordham University ke University of Pennsylvania juga pada tahun ketiga. Jadi, saya rasa kata kuncinya di sini adalah tidak perlu memulai kembali dari awal. Jadi, dalam kasus saya, saya tidak bisa dibilang transfer dari ITS ke Keio University karena di ITS saya sudah tahun ketiga, dan di Keio saya memulai pendidikan sebagai pelajar tahun pertama. Transfer universitas dapat dilakukan dalam negara yang sama dan juga antar negara. Dalam video kali ini, kemungkinan besar kasus kita adalah kasus antar negara. Teman-teman mau pindah ke sebuah perguruan tinggi di Jepang dari sebuah perguruan tinggi di Indonesia atau di negara lain mungkin. Misalnya Prancis, Korea Selatan, dan Spanyol. Ya mungkin ada juga sebagian kecil dari teman-teman yang sudah berada di sebuah perguruan tinggi di Jepang dan mau transfer ke perguruan tinggi lain yang juga ada di Jepang. Jadi, apakah bisa kita transfer ke sebuah perguruan tinggi di Jepang? Jawaban singkatnya adalah case by case. Jika dibandingkan dengan di negara-negara lain, transfer universitas di Jepang kelihatannya tidak begitu umum, relatif jarang dilakukan. Kalaupun perguruan tinggi di Jepang eh, ada yang menerima mahasiswa transfer, biasanya hanya fakultas atau perguruan tinggi tertentu yang menerima transfer, atau hanya mahasiswa dari dari perguruan tinggi tertentu yang punya kerjasama dengan perguruan tinggi itu yang boleh transfer ke sana. Sebelum kita melihat contoh kebijakan transfer di perguruan tinggi di Jepang, Mari kita bahas dua teknologi transfer yang digunakan di Jepang. Ada tenyugaku dan henyugaku. Teman-teman bisa juga mempelajari sendiri perbedaan keduanya dari internet. Di sini saya mengambil definisi dari Jaso. Jadi tenyugaku adalah memasuki sebuah perguruan setelah keluar dari perguruan, perguruan lain yang jenisnya sama. Misalnya keluar dari universitas A, universitas 4 tahun, setelah menyelesaikan tahun kedua dan masuk universitas B yang juga empat tahun sebagai maswa tahun kedua atau tahun ketiga di sisi lain han Gaku adalah memasuki sebuah perguruan setelah lulus dari perguruan lain yang jenisnya berbeda misalnya lulus dari tanki dagaku A dan kemudian masuk ke universitas B universitas empat tahun sebagai maswa tahun ketiga Tanki Daegaku itu dalam bahasa Inggris adalah junior college, sekolah vokasi yang durasi pendidikannya adalah 2 atau 3 tahun. Jadi itu dia perbedaan antara tenyugaku dan henyugaku. Setahu saya dalam bahasa Inggris, dua-duanya sama-sama disebut transfer, meskipun dalam bahasa Jepang, kedua istilah ini memiliki makna yang cukup berbeda. Dan persamaan keduanya adalah kredit dari sekolah sebelumnya dapat digunakan di sekolah yang baru. Oke, sekarang mari kita lihat beberapa contoh kebijakan transfer di Jepang. Ini adalah beberapa perguruan tinggi yang peluang transfernya relatif terbatas. Saya rasa kebanyakan perguruan tinggi di Jepang itu seperti ini. Oke, yang pertama adalah University of Tokyo, atau biasa disingkat sebagai Todai. Pada dasarnya, Todai tidak menerima mahasiswa transfer, dengan pengecualian sebagai berikut. Faculty of Engineering menerima mahasiswa transfer yang merupakan lulusan Koto Senmon Gakko. Dalam bahasa Inggris, Kota Senmon Gakko ini diterjemahkan sebagai College of Technology. Mungkin mirip dengan SMK di Indonesia ya, sekolah menengah kejuruan. Bedanya Kota Senmon Gakko di Jepang itu durasi pendidikannya adalah 5 atau 4 tahun. Jadi lebih panjang daripada SMA. Kem, daripada SMK, maaf. Oke, okay. kemudian pengecekan yang kedua adalah Faculty of Science di Todai Ya, Faculty of Science ini menerima mahasiswa transfer yang sudah menyelesaikan dua tahun pendidikan di sebuah perguruan tinggi lain di luar Jepang untuk sebuah program yang bernama Global Science Courses, Global Science Course GSC, ya GSC. Kemudian contoh perguruan tinggi kedua yaitu Kyoto University, menurut situsnya yang berbahasa Inggris ada dua fakultas yang menerima mahasiswa transfer yaitu Faculty of Law dan Faculty of Economics. Dan waktu saya cek situsnya yang berbahasa Jepang, ternyata ada satu tambahan lagi yaitu Faculty of Engineering. Fakultas ini hanya menerima mahasiswa transfer yang merupakan lulusan College of Technology. Jadi, setelah transfer ke Kyoto University Faculty of Engineering ini, mahasiswa seperti ini akan memulai pendidikan sebagai mahasiswa tahun kedua dan lama pendidikan di Kyoto University berkisar dari 3 sampai 6 tahun. Lalu Kyoto University untuk tahun 2021 hanya College of Law and Politics yang menerima Maswa Transfer. Dan transfer ini adalah transfer untuk tahun ketiga. oke Kemudian ini adalah contoh beberapa universitas yang peluang transfernya relatif lebih besar. Pertama adalah Osaka University. Dari 11 school yang ada di universitas ini, 10 diantaranya menerima Maswa Transfer. Yaitu School of Letters, School of Human Sciences, School of Foreign Studies, School of Law, School of Economics, School of Science, Faculty of Medicine, School of Dentistry, School of Engineering, dan School of Engineering Science. Lalu, Sofia University, atau Jochi Daegaku dalam bahasa Jepang. Ada 10 fakultas di Sofia University dan semuanya menerima maswa transfer. Ya, daftarnya ada saya salin di slide ini, jadi silakan dicek. Dan kemudian adalah Ritsumeikan Asia Pacific University, biasa disingkat APU. Ini universitas yang cukup baru ya, baru didirikan pada tahun 2000. Sejauh ini, universitas ini punya dua college, dan dua-duanya menerima mahasiswa transfer. Jadi persentasenya adalah 100%. 100% dari college di perguruan tinggi ini menerima mahasiswa transfer. Ya mungkin kalau ada tambahan college baru, college baru itu juga akan menerima mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain. Dan penting diingat juga untuk semua universitas ini, Kebijakan transfer bisa berbeda-beda antar fakultas atau antar jurusan walaupun dalam universitas yang sama. Jadi nanti silakan teman-teman sesat sendiri lebih jauh. Lalu bagaimana dengan Keio University? Keio tidak menerima mahasiswa transfer. Jadi semua mahasiswa baru di Keio memulai pendidikan sebagai mahasiswa tahun pertama. Entah mereka sudah pernah atau belum pernah kuliah di perguruan tinggi di perguruan tinggi lain sebelumnya. Teman-teman saya di sini yang masuk internasional juga banyak yang sudah pernah kuliah beberapa tahun di perguruan tinggi lain sebelum masuk ke Keo. Misalnya ada yang pernah kuliah di New York University. Ya teman saya ada satu yang pernah kuliah di New York University di Amerika Serikat. Kemudian teman-teman saya yang dari Cina ada juga beberapa dari mereka yang sudah kuliah beberapa tahun di uh, sebuah di universitas di negara mereka sebelum datang ke Keo dan sebagainya. Ya, kami semua sama-sama masuk sebagai mahasiswa tahun pertama di Keo. Sama seperti mahasiswa lain yang baru lulus SMA. Dan dulu sebelum melamar ke Keo, saya pernah kirim email untuk menanyakan mengenai kebijakan transfer di Keo. Dan kemudian saya dapat balasan yang menjelaskan bahwa Keo tidak menerima mahasiswa transfer. Ada memang perguruan tinggi yang mahasiswanya bisa transfer ke Keo. Namun ini khusus untuk Beijing University atau Peking University yang punya kerjasama dengan Keo. Informasi ini tidak dipublikasikan di situs web Keio, karena informasi ini memang hanya untuk mahasiswa Beijing University. Jadi, kalau teman-teman sedang kuliah di Beijing University dan berencana transfer ke Keio, silakan langsung hubungi tempat teman akademik di Beijing University atau di Keio University. Lalu, bagaimana kalau kita mau transfer ke perguruan Tinggi di Jepang? Pertama, seperti yang saya bilang tadi, karena bisa atau tidaknya transfer ke perguruan Tinggi di Jepang itu, itu case by case tergantung masing-masing universitas, silahkan cek dulu situs masing-masing universitas. Dan jika diperlukan, teman-teman juga bisa kirim email. Misalnya dulu saya lihat di situs uh, FAQ-nya Keo, di situs itu tertulis bahwa Keo tidak menerima transfer. Namun di halaman lain, saya menemukan penjelasan tentang prosedur transfer di Keo. Jadi saya mengirimkan email untuk menanyakan hal ini, dan balasannya adalah ternyata transfer yang dimaksud di halaman lain itu adalah transfer antar fakultas di keio memang pelajar yang merasa kurang cocok dengan fakultasnya saat ini boleh ikut ujian untuk pindah ke fakultas lain sementara itu keio memang tidak menerima mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain dengan pengecualian khusus untuk beijing university kemudian kalau perguruan tinggi tujuan teman-teman menerima mahasiswa transfer siapkan dokumen-dokumen khusus yang diperlukan untuk ikut ujian transfer tersebut juga minta keterangan dari perguruan tinggi teman-teman saat ini bahwa teman-teman sudah mengikuti perkuliahan selama beberapa semester di sana. dulu waktu saya pamit dari its, saya mendapatkan email dari sekretaris sekretaris jurusan saya, beliau dengan baik sekali menawarkan untuk membuatkan surat keterangan itu. jadi beliau bilang, oh selamat ya sudah terima di kuliah di luar negeri, semoga sukses semoga sukses di sana. apakah perlu saya buatkan surat keterangan mengenai hasil belajar selama 2 tahun di sini, supaya di sana bisa langsung lanjut tahun ketiga? Dan kemudian saya balas email beliau. Terima kasih banyak, Bu. Saya sudah berkonsultasi dengan pihak Keo dan ternyata Keo tidak menerima mahasiswa transfer. Jadi saya akan mulai lagi dari tahun pertama di sana. Terima kasih banyak atas bantuan Ibu. Lalu poin penting lain, bersiap-siap kalau total masa pendidikan teman-teman nanti jadi lebih panjang daripada 4 tahun, atau 3, atau 5, atau 6 tahun sesuai dengan jenis perguruan tingginya. Misalnya teman-teman, transfer dari perguruan tinggi A ke perguruan tinggi B, yang sama-sama adalah perguruan tinggi 4 tahun, walaupun teman-teman transfer sebagai mahasiswa tahun ketiga, bisa jadi di perguruan tinggi B, teman-teman kuliah selama lebih dari 2 tahun. Ya, mungkin karena ada mata kuliah wajib tahun pertama dan tahun kedua yang harus teman-teman ambil, jadinya masa kuliah teman-teman di perguruan tinggi B itu jadinya dua setengah tahun, lebih dari dua tahun. Berikutnya, kasus saat Perguruan Tinggi tujuan teman-teman tidak menerima maswa transfer. ngomong omong saya tahu beberapa orang dari ITS yang pindah ke perguruan tinggi di Jepang. Saya rasa kebanyakan maswa ITS seperti itu pindah via jalur Max, biasa wa Lalu ada juga sebagian maswa lain yang termasuk saya yang lewat jalur lain. Ya mungkin anak mungkin ada anak ITS yang transfer yang transfer ke perguruan tinggi di Jepang. Namun semua anak ITS yang saya kenal, itu mulai kembali dari awal yang mulai kembali dari tahun pertama di Jepang jadi bukan transfer ya buat teman-teman yang kasusnya seperti ini terima saja keadaannya ya mungkin teman-teman nantinya bisa lebih santai karena teman-teman sudah pernah kuliah beberapa semester di perguruan tinggi teman-teman saat ini yang pernah kuliah di beberapa semester pertama mungkin akan terasa mudah karena memang teman-teman sudah pernah belajar sebelumnya juga teman-teman berkesempatan untuk menikmati Jepang lebih lama Jepang itu negara yang nyaman buat belajar ya. Dan Tokyo pada khususnya adalah kota terbaik, nomor 2 dunia bagi para pelajar, menurut QS. Ya Saya dulu pernah bertemu Maswa Exchange di Keo, yang datang dari Eropa Utara. Ya dia benar-benar menyukai Tokyo, jadi kami pernah jalan-jalan bareng, lalu dia tanya ke saya, Kamu di Keo Exchange berapa lama? Saya jawab, oh saya Maswa full time kok di sini. Terus dia bilang, wah jadi kamu di sini bakalan 4 tahun ya? Enak banget, terus apa rencana kamu ke depannya? Lalu saya bilang, saya pikir saya mau ikut program akselerasi di Keo Jadi normalnya pendidikan di Keo itu 4 tahun untuk S1 dan 2 tahun untuk S2 Nah di program akselerasi ini, S1 hanya 3 tahun dan S2 jadi hanya 1 tahun Jadi dalam 4 tahun kita bisa dapat S1 plus S2 Kemudian respon dia adalah, wah kalau saya sih, saya nggak bakal ikut program seperti itu saya pengen lama-lama di Jepang, 6 tahun di Jepang, bakal seru banget tuh. <laughs> Dan tentu saya pikir, hmm, benar juga ya apa yang dia bilang. Ya, saya tetap ikut sih program kasih itu, tapi gagal di tengah jalan karena ada satu persyaratan yang tidak saya penuhi. Jadinya saya akan tinggal lebih lama di Jepang. Ya, kenapa tidak? Sejauh ini saya juga selalu enjoy di sini. Dan mungkin next time kita bisa membahas tentang program kasih di KEO ini yang saya singgung tadi. Oke, okay, kemudian, oh, sudah slide air ternyata. Jadi, ya, yeah. oke okay, teman-teman, bagi teman-teman yang sudah mantap untuk pindah ke Jepang, baik itu transfer maupun mulai kembali dari awal sebagai tahun pertama, gambar tegu dasai. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tuliskan di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya. Mata!